Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Aquarius di bulan September tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karet pekerjaan seorang Aquarius di bulan September tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Aquarius di bulan September tahun 2021. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini kita mengambil kartu support energi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 secara umumnya for itu diartikan perlu menenangkan diri untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi dan tidak perlu untuk memaksakan diri serta memaksakan kehendak dan di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang Aquarius di bulan September tahun 2021 kesehatannya akan mengalami sedikit penurunan apabila terlalu memaksakan tenaga terlalu memaksakan tak serta tidak melakukan refleksi diri ataupun refreshing yang dimana sini akan berdampak positif kepada kesehatan dan disini juga disarankan kepada seorang Aquarius baiknya kontrol kembali pola istirahat yang akan berdampak positif kepada kesehatannya dan untuk support energinya adalah King of Swords secara umumnya King of Swords itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang usianya sudah dewasa serta seseorang yang usianya di atas 30 tahun dan disini menggambarkan sosok seorang Aquarius akan mengalami penurunan kesehatan apabila memaksakan tenaga di dalam bekerja memaksakan kehendak dan tidak mengontrol pola istirahat yang bagus yang mana disini digambarkan seorang Aquarius sudah memasuki fase untuk istirahat ataupun sudah kelelahan yang dimana akan mengalami penurunan kesehatan dan untuk kartu kesimpulannya adalah 2 Hero Pen secara umumnya The Hero Pans itu diaplikan adat istiadat tokoh agama orang yang berpengaruh taat-aturan dan disiplin dan jika kartu di yang kita gabungkan dengan kesehatan seorang Aquarius sini menggambarkan kedisiplinan seorang Aquarius untuk mempengkel kesehatan sangat diperlukan di bulan Agustus tahun 2021 yang dimana disini diambarkan seorang Aquarius sudah memasuki fase usia yang usianya di atas 30 tahun yang memerlukan istirahat dan tidak perlu memaksakan kehendak dan untuk kartu keuangannya adalah open tackle ataupun empat koin. Jarum open pentakel itu diartikan keseimbangan zona nyaman dan di sini menggambarkan keuangan seorang Aquarius di bulan September tahun 2021 berada di dalam zona nyaman dan zona keseimbangan yang dimana mana di sini Dua pentagal itu berada di kaki mengartikan apapun langkah dan tujuan yang dilakukan oleh seorang Aquarius. Akan mendapatkan keuangan serta income yang lebih bagus, serta di sini satu pekerjaan seorang Aquarius akan mendukung dan keuangannya agar stabil dan tetap berada di dalam zona nyaman. Dan di sini, pemikiran seorang Aquarius selalu memikirkan income-income, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan. Dan untuk kartu support energinya adalah page of swords. Secara umumnya page option itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan keuangan seorang Aquarius berada di dalam zona nyaman zona kestabilan yang dimana di sini digambarkan seorang Aquarius mendapatkan dukungan doa dari seorang anak serta di sini seorang Aquarius mempunyai tujuan untuk membahagiakan seorang anak Aquarius sendiri dan jika kartu dehropen kita gabungkan dengan keuangan seorang Aquarius di sini menggambarkan Kedisiplinan ketekunan yang diterapkan oleh seorang Aquarius di dalam mencari pendapatan, mencari income akan membuahkan hasil yang maksimal di bulan September tahun 2021 yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan yang di sini juga seorang Aquarius mempunyai tujuan untuk membagikan seorang anak. serta di sini seorang anak akan selalu mendukung mendoakan seorang Aquarius agar keuangannya lebih bagus lagi, dan di sini tidak tertutup kemungkinan juga satu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Aquarius di bulan September akan mendongkrak kehidupan finansial lebih bagus lagi dan untuk kartu karir pekerjaannya adalah nine of one ataupun 9 tongkat. Secara umumnya 9 of one itu diartikan melakukan sendiri dengan kekuatan sendiri, tidak mengharapkan bantuan orang lain dan tidak bergantung kepada orang lain yang berdampak positif kepada karir. Dan di sini menggambarkan untuk karir pekerjaan seorang Aquarius di bulan September tahun 2021, karirnya memang mengalami banyak rintangan karirnya akan mengalami banyak tantangan yang dimana di sini juga digambarkan seorang Aquarius akan melalui rentangan dan tantangan itu dengan ide cara sendiri tidak mengharapkan bantuan orang lain serta tidak bergantung kepada orang lain dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan tawaran pekerjaan akan banyak didapatkan oleh seorang Aquarius di bulan September tahun 2021 yang dimana di sini akan mampu mendongkrak karir pekerjaan keuangan kehidupan serta finansial yang akan lebih bagus lagi dan di sini juga digambarkan Kartu Nine of One itu mendukung kartu Koaliton Tagal yang dimana satu koin berada di genggaman merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Aquarius dengan ide cara sendiri yang dimana akan berdampak positif kepada kehidupan serta finansialnya sendiri. Dan untuk kartu support energinya adalah Page of Cup. Secara umumnya Page of Cup itu diartikan seorang anak. Yang dimana di sini digambarkan seorang Aquarius akan mengalami banyak rentang, banyak tantangan di dalam kategori karir dan pekerjaan. Namun di sini seorang Aquarius akan melalui dengan ide cara sendiri tidak mengharapkan bantuan orang lain, tidak bergantung kepada orang lain yang dimana di sini akan membuahkan hasil yang maksimal kepada kehidupan. Yang dimana di sini juga seorang anak akan selalu ikut mendoakan seorang Aquarius agar karir kehidupan serta pekerjaannya lebih bagus lagi. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya karya yang akan lebih bagus akan membanding lurus dengan keuangan seorang Aquarius di bulan September tahun 2021 dan jika kartu dihiropen kita gabungkan dengan karir pekerjaan seorang Aquarius di sini menggambarkan kedisiplinan ketaatan yang dilakukan oleh seorang Aquarius di dalam menata karir melalui cobaan melalui rentangan di dalam karir akan membuahkan hasil yang maksimal kepada kategori karir kehidupan ke keuangan yang selalu didukung didoakan oleh seorang anak serta di disini seorang Aquarius selalu mempunyai tujuan untuk membagiakan seorang anak Aquarius sendiri dan untuk kartu hubungan esmerahnya adalah 2 of cup ataupun dua piala secara punya 2 of cup itu diartikan bertemu pasangan dan memiliki komitmen dan di disini menggambarkan ada dua prediksi kepada Aquarius yang sedang single ia akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius untuk mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara yang lebih bagus lagi, dan di sini juga langkah itu dilakukan karena seorang Aquarius ingin melengkapi kebahagiaannya dengan kehadiran seorang keturunan. Dan untuk Aquarius yang sedang berpasangan di sini akan memiliki komitmen serta mempunyai diskusi kepada pasangan untuk mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara di masa depannya. Dan di sini seorang pasangan akan selalu memberikan respon yang positif kepada seorang Aquarius di dalam kategori hubungan asmara. Dan untuk kartu support energinya adalah Page Open Pentacle Secara umumnya Page Open Pentacle itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan untuk seorang Aquarius yang sedang single akan bertemu pasangan di bulan September tahun 2021 yang dimana mana di sini akan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius ke jenjang pernikahan yang dimana mana di sini seorang Aquarius bersama seorang pasangan akan mempunyai tujuan untuk melengkapi kebahagiaannya itu dengan memiliki keturunan. Dan kepada seorang Aquarius yang sudah berpasangan di sini menggambarkan seorang Aquarius yang sudah berpasangan akan mendapatkan sebuah peturunan yang dimana di sini menjadi pelengkap kebahagiaan di dalam kategori hubungan asmaranya dan jika Katu Eropaopa kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Aquarius di sini menggambarkan kedisiplinan ketaatan seorang Aquarius di dalam menjalani hubungan asmara akan berdampak positif di bulan September tahun 2021 yang dimana di sini sumber kebahagiaan adalah seorang anak yang mereka dapatkan bersama-sama yang dimana disini juga menjadi sumber keharmonisan hubungan asmara serta pelengkap hubungan asmara dan untuk angka keberuntungan seorang Aquarius itu ada di angka 4 44, 49 92 dan 25 baik mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Aquarius di bulan September tahun 2021 semoga bermanfaat